Tentertan, tetamu boleh salam kau deh atau ragam aku Indonesia. Berita nikah dating dari kota tapai benda besar. Lutuk sih turu dibangun kalaban bupati bapa Amin akan perhatian warga. Lutuk nikah ia rangan suramaduke ni. Unduh bisa. Keluduk si bodoh e keluarahan belindungan nikah e tipu e bangunan langsung ngak seratus meter. Warga seneng ke keluduk nikah. Tor berde, celen celen kabebek, kankul ngapus pemandangan sungai bebena. Pentu en keluduk ngapan ungu? Tor eh iya se, lampu bernaberni berni eh malam are. Tak heran warga nyebut. Seluruh mika suramadu kene Ben musah tepuk capa nikah kapur aku episode jaman selamat terus aki kelakuan deretan sakit tauliah Adam sampai ketemu boleh